Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Info Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai seorang artis yang sembuh dari COVID-19 itu hanya memerlukan satu kali 24 jam. Jadi terkena COVID, tapi dia bisa sembuh dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Dia adalah Maya Estianti Seorang uh, artis Mantan dari istri Ahmad Dhani Ini kemarin terkena Covid tetapi dalam waktu sangat cepat Dia sembuh Teman-teman kalau kita melihat Perkembangan Covid-19 Kalau kita melihat datanya Ini kita lihat tanggal 2 Januari 2021 teman-teman Indonesia positif Corona Ini terkonfirmasi ada 758.473 sembuh 625.518 meninggal 22.555. Ini data kita ambil dari COVID-19 yaitu situs resmi dari Indonesia, teman-teman. Artinya kalau kita melihat perkembangan COVID ini cukup cukup banyak, teman-teman. Tidak menyangka per hari ini sudah mencapai 758.000 lebih orang yang terkonfirmasi terkena COVID-19 karena itu kita juga saling mengingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan prinsip 3M yang dulu yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan sekarang ditambah lagi satu teman-teman yaitu menghindari kerumunan yaitu 4M ini adalah salah satu protokol kesehatan yang bisa memutus mata rantai perkembangan virus corona jadi seperti itu teman-teman perkembangan covid-19 di Indonesia maka eh, kita kemudian keluarga kita saudara kita, teman dekat kita selalu mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah kemarin teman-teman ada informasi juga bahwa gubernur Jawa Timur Ibu Kofifah Indar Parawansa ini juga terkena covid-19 ini seorang gubernur dan menambah panjang gubernur-gubernur yang terkena Covid-19, yang sebelumnya ini ada uh, Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta ini juga terkena Covid-19 tetapi hari ini beliau sudah sembuh dan bisa beraktivitas kembali Nah teman-teman terkena Covid-19 itu memang bukan aib, tetapi kita juga harus menjaga diri agar tidak terkena sebuah virus seperti itu karena kalau kita tidak hati-hati maka virus juga akan datang ke kita Karena itu kita harus tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan Nah teman-teman kembali ke pokok pembahasan yaitu tentang Maya Estianti Karena ini mengejutkan Seseorang yang terkena COVID-19 sembuh dalam waktu yang cukup singkat 1 kali 24 jam Lalu apa resepnya sehingga Maya Estianti itu bisa cepat sembuh seperti itu? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca berita dari media online. Ini kita baca beritanya teman-teman dari CNBC Indonesia. Maya Estianti cuma satu hari kena COVID-19. Wow, kok bisa? Cuman satu hari, teman-teman. Jadi tidak beberapa hari, seperti pada umumnya, karena orang terkena COVID itu paling tidak sepekan, seminggu, dua minggu ini menjalani isolasi. Kalau mereka bisa imunnya kuat, maka akan segera sembuh Tetapi ini berbeda dengan Maya Estianti Cuman satu hari ini akan selesai COVID-19 yang ada pada dirinya Kita baca beritanya teman-teman Musisi Maya Estianti mengumumkan dalam akun Youtubenya Bahwa ia positif terjangkit virus corona atau COVID-19 Ia juga bercerita, telah menjalani masa isolasi mandiri Selama positif COVID-19, selama tiga hari, aku sekarang terkena COVID-19 dan hasil dari swab PCR aku terdeteksi. Aku punya angka 29 batas, angka tingginya 35, dan aku memutuskan isolasi mandiri di rumah. Aku akan melihat perkembangan aku akan semakin positif atau negatif, ujar Maya Estianti. Selama isolasi mandiri, ia mengaku hanya bermain geget sampai... Tidur, ia pun menceritakan awal mula kenapa ia terkena COVID-19. Ini kita ambil pernyataan dari Maestianti, teman-teman. Aku hari Kamis, 17 Desember, itu swab, dan hasilnya negatif. Kemudian aku pergi makan malam bersama teman-temanku. Nah, kami juga melakukan swab, tetapi swab antigen, hasilnya negatif juga. Pulang dari makan-makan, itu karena kita sudah swab dan kita merasa enak, dan kita merasa enggak jaga jarak ujar maya estianti lantaran ada kebutuhan pekerjaan lain maya pun sempat melakukan swap lagi terkait aktivitas profesinya sebagai juru acara audisi pencarian bakat indonesian idol tiga hari kemudian karena aku ada kewajiban untuk kebutuhan syuting dan sebagai juri indonesian idol swap lagi hari minggu nah pada saat minggu itu aku terdeteksi di vonis positif covid-19 aku kaget dari mana karena kamis masih negatif melalui swab antigen kenapa jadi positif dari siapa jadi ini cerita dari maya Estianti teman-teman hari kamis dia swab ini negatif karena ada kebutuhan sebagai Dewan Juri Indonesian Idol Dewan Juri Bakat di salah satu stasiun televisi maka Maya Estianti ini swab lagi pada hari Minggu dan swab hari Minggu itu dia dinyatakan positif kemudian teman-teman mengetahui hal itu sang suami yakni Irwan Mursi pun terkejut ia langsung membawa susternya ke tempat isolasi Maya yang berada di pejaten Jakarta Selatan Mas Irwan kaget tapi malam itu juga dia mengirim susternya ke pejaten dan obat-obatannya ke aku banyak banget ujar maya Siapa sangka perempuan 44 tahun kaget melihat hasil tes web Ia sudah dinyatakan negatif dari virus corona Hanya dalam waktu satu hari saja Siapa sangka teman-teman perempuan 44 tahun itu kaget melihat hasil tes web Ia sudah dinyatakan negatif dari virus corona hanya dalam waktu satu hari saja Jadi setelah beliau dinyatakan positif Kemudian menjalani isolasi mandiri Kemudian suaminya ini mengirim suster dan membawa batu-batan. Dan setelah itu dalam satu hari dicek lagi ternyata Maya Estianti itu dinyatakan negatif lagi, teman-teman. Ya, hari kedua aku swab PCR. yakni Senin 21 Desember dan hasilnya negatif. Ternyata virus corona dalam satu kali 24 jam telah mati dalam tubuhku. Begitu bisa gitu ya? Aku sampai wow, cepat sekali. Apa karena imunku, imun superman Sehingga bisa bikin virusnya Mampir, tapi enggak Menginfeksi diriku, sehingga langsung mati Virusnya, tutur Maya Estianti Jadi ini cerita Teman-teman dari Maya Estianti Dalam waktu 1 puluh 24 jam Virus Corona Yang ada diri pada dirinya ini Sembuh Dan ini juga kaget Wow, kenapa bisa sembuh secepat itu Padahal orang yang terkena Virus Corona ini berhari-hari sepekan-dua pekan ini menjalani isolasi mandiri tetapi maya Estianti dalam waktu yang cukup singkat ini bisa sembuh lalu apa teman-teman resep yang dipakai oleh maya Estianti? kita lihat beritanya teman-teman selama menjalani masa perawatan dia mengaku banyak sekali menerima terapi perawatan yang dilakukan oleh perawat yang dikirim langsung oleh suaminya di lokasi isolasi ini jadi aku disuntikkan vitamin-vitamin dan placenta Dia suster juga programkan aku harus suntik sampai sembuh Vaksin kan belum ada Jadi yang harus dijaga imunitas tubuh dan vitamin adalah sumbernya Jadi menurut Maya dia disuntik Kemudian harus banyak e, minum vitamin Ini adalah bisa menjaga imunitas dalam tubuhnya Berikut daftar obat yang dikonsumsi ibu dari Al, El, dan Dul ini ini teman-teman daftar obat yang dikonsumsi oleh Maya Estianti sehingga dia sembuh dalam waktu yang cepat yaitu 1 kali 24 jam AC Tromsin 500 mg Tamiflu, Isiprinol Curcuma Vitamin C 1000 mg Vitamin D 5000 IU Vitamin E 300 IU kemudian zinc 500mg Magnesium Camostat Mesilet itu yang aku minum plus aku juga suntik vitamin dosis tinggi dan vitamin C mungkin itu yang membuat langsung besoknya itu negatif ini yang disampaikan oleh Maya Estianty. ternyata teman-teman kalau kita melihat cerita Maya Estianti itu orang bisa cepat sembuh dari covid-19 karena imunitasnya itu kuat jadi imunitas ini yang melawan virus yang masuk dalam tubuh seseorang. Seperti yang dialami oleh Maya Estianti, yaitu pada hari Kamis ini diswab ini negatif, Minggu karena ada urusan dengan Indonesian Idol dia disrap lagi dan hasilnya positif. Setelah itu menjalani karantina mandiri, ternyata dalam waktu 1 kali 24 jam ini Maya Estianti sudah sembuh. Ternyata resepnya adalah imunitas. Jika imunitas tubuh kita kuat, maka virus yang masuk dalam tubuh kita ini akan segera mati dan kita akan segera sembuh. Seperti yang dialami oleh Maestianti. Ternyata beliau ini terapi minum vitamin yang cukup baik kalau kita lihat. Kemudian suntik vitamin juga. Dan inilah yang membuat dia cepat sembuh. Ternyata sembuh dari corona ini juga bisa diatasi dengan meningkatkan daya imunitas tubuh kita. Dan salah satunya adalah minum vitamin, teman-teman. Jadi, kita juga ambil pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Maya Istianti, agar tubuh kita itu tetap sehat, bugar, maka harus kita tingkatkan imunitas, yaitu minum vitamin, olahraga yang teratur, kemudian istirahat yang cukup. Ini imunitas kita akan kuat, akan semakin kebal terhadap, penyakit seperti virus corona yang masuk dalam tubuh jadi ini adalah hal yang perlu kita contoh dari kejadian yang dialami oleh Maya Istianti nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini terkait salah seorang artis, seorang musisi yang terkena covid-19 sembuh dalam waktu satu kali 24 jam ini adalah luar biasa dan wow ada seorang yang terkena covid sembuh dalam satu hari